iya tuh, saya kulitnya batang macam plastik. ini yang tercampur sedikit tak tahun hey, para nyuruh, nah. kami ingin, nah, tu hmm. masak kami masak iya oh, ya, kero -kero. Ya. Suruh dapur hari itu saya dari tadi itu nah, di material ada foto itu iya foto kamu sama contoh kode ini Nah, ini kurang ini kurang ya? Terima. Hmm. <laughs> kita marah, suka. Oh, bagus. Okay. Voilà. dan <laughs> kapan? Oke masuk ya. Itu. Kayak namanya belakangnya. ya sering di oh. atas <Aquí> nih kita dan Tapi karena volume Karena supaya <laughs> namanya Hei, hehehe, bakal ya? ya kasih sip papatanya ya ulang. E oh, okay. Sana. gula Asli. Asli. nanti ah, kan ah. nah. ini <coughs> yeah. uh, Ayank, saya ngelupain. Belum patah, belum kelo. Itu juga kelo, kelo juga. Ayo.